Hello. Masih di Jakarta kak? Ya. Masih di Jakarta. Ya. Besok <tuk> aku manggung wow, di sini, put. Wah. Mana tuh? bagian Makassar. Oh di Makassar. Ya. Mana? Pindrang. Tapi di Jakarta apa di Makassar? Sekarang di Jakarta, besok mau ke Pindrang. Oh bisa ke Pindrang. Tempat nenek aku. Besok ini aku sama ini, siapa sama ini, Itu Apalagi namanya uh, kakak putri di, di, uh, di balik papan. kita Itu ada namanya Nisa. Dia suka banget sama kakak. Itu dia. Kakak. Namanya Nisa. Pemenannya apa pun? Apa kak? apa? Asiknya kata dia. <laughs> Asiknya ya Kakak doain ya, hari ini aku ada launching sesuatu hmm, Semoga Itu ekspektasi Amin <laughs> Suara kusur banget Eh aku tadi bilang ke kakak lo Semalam tuh Kakak masih di daerah Senayan kan ya oh, iya Ini aku mau ke Senayan Gimana? Ini aku ke Senayan Ngapain? Ada kegiatan, ada syuting. Semangat syutingnya. Semoga berkah. Amin. Kakak, coba bilang katanya siapa kan? Nisaeswani gitu. Itu kakaknya Putri. Gimana? Kata kakaknya Putri siapa dia? Nisaeswani katanya. Nisaeswani. Hai, Nisaeswani gitu. Halo. Halo. <laughs> Halo. Saya Banyak serang. banget, loh, fans kakak. Kakak aku aja tuh nggak ngefans sama aku. Ngefans sama kakak. kakek, Gitu, ah, ya boleh. Kabar hari ini kakak. gimana? Aku cuman di sini aja, di apartemen ini. ngabisin kurma. Kok komennya nggak jalan ya di aku? Kemarin apa yang gak jalan sekarang? Aku yang enggak jalan, Kakak enggak jalan juga. Jangan sekarang jalan, iya jalan doang, enggak jadian. Asik, sabar ya. Sekarang jalan, eh, sekarang jalan Sekarang jalan, kayak gitu sih. Ih, enak banget enggak jalan. Ayo penasaran duet nggak bisa duet di sini delay delay eh itu apa lagi namanya putri mau bilang kari dua eh kari dua kak, kak Irwan kesana ya ke Jogja sama ya, kak Tri kan? mm -mm. kak Irwan dia tahu kan ya? Tau. Aku titipkan. Hai, Diki. Ya, Hai kak Diki Hai Situ Bondo Aku baca juga sama kayak kakak kemarin Aku baca yang lain <laughs> <laughs> Kemarin gak bisa Nyanyi lagu But. bukan jod okay. Apa yang beri konsumsi Biar suara tuh kayak enak Aku lagi kayak berat banget Kakak denger gak suara aku sekarang gimana Keras eh, Serak juga guys <laughs> lagi serak juga tahu kenapa ya tahu lagi musim musimnya nggak beraturan kali ya sepertinya Kazidan rambutnya coba digunting dong inti bisa itu jadi ciri iya kan orang punya ciri khas masing-masing ya iya aku kan dikenal karena gondrong, ya, bukan karena sayangnya as Aduh bucin deh kayaknya kasih Zidane orangnya bucin deh guys Bucin doang tapi nggak ada tahan ya <laughs> Katanya tuh ada ada yang bilang minum air gula merah sama asem apa, kak? Jangan, air, jangan air gula Terus Air mawar. <laughs> Kalau putri sih biasanya gigit-gigit itu kak apa cengkeh sama jahe kadang-kadang putri minum air jahe sama kencur itu itu efektif banget sih kalau putri bilang coba deh kamu hafal lagu ini putri abang bergilah kau bersamanya adaplah diriku yang tak pernah ada aku mohon jangan luka hatinya lagu apa itu kalau lagu pop Malaysia apa sini lagu <laughs> maksudnya pop Malaysia atau Indonesia gitu loh kayaknya pop Malaysia dia aku nggak tahu Malaysia aku tuh rencananya lagi ngafalin lagi nih loh kak ini apa? Gara-gara ikan ini, mau-mau <laughs> <aku> Lagi ngupil <laughs> itu lagu Nabila ya? ya. Oh, Tuh, lagu Tuh, baru Kasidan itu mah lagu baru Kasidan. Ya. Masa sih iya kalau aku sih berjuang <laughs> banyak yang salvo sama adik aku ngupil mana adik kamu yang ngupil? ini adik aku ini dia ini namanya salwa adik aku tapi dia lebih gede dari aku aja <laughs> kakak rasa adik rasa kakak rasa adik rasa kakak dong kakak rasa adik Iya, eh, karena kamu pendek fisiknya, gimana nggak adik kamu. Eh, ada yang komen gini. Apa? Comelnya Bang Zidan. Hah? Enggak. Comel? Dia tuh sakit. Apa? Aku gak, mata mereka tuh sakit. Aku tuh nggak comel, cuman bisa buat kalian nyaman. Aja, guys, level masih basah guys, rambutnya gak bisa diikat Masih basah, gak ada head dryer Eh, aku bawa head dryer mau gak? Asik Dibawa pun buat apa? Kan kamu jauh dari aku Anjay <laughs> Aduh, aku mau harus cari bahan juga nih gimana hmm. Kak, jangan perhatiin yang sana terus dong di sini menunggu diperhatikan Anjay Oh ya. aja deh. Aja deh. kapan ke Aceh bang Zidan nanti nanti bakal ke Aceh doain ya bisa ini biar ada kesempatan ke Aceh aku aja belum ke Aceh ya. kalau gitu barengan oh iya barengan terus kita buat apa di sana <San -tik> aku pernah denger dia lagu ini pernah denger doang nggak dinyanyiin Iya tapi aku pernah denger gitu namanya belum hafal yang gak dinyanyiin dong Yes DS... apakah Nyanyiin aja nyanyiin aja jangan di tempat itu nanti <San -tik> Ah iya, pada nunggu kasih dan tuh di dosiar kapan ya, oh my god. Duen aja. Oke, apa ya? Tuhin aja, bisa biar bisa janjian ke siar. Bukan jalan doang. Tapi perform. Perform. Ya dong. Aku malu. Apa? malu sama ini. Malu sama penyanyi senior di sana. Asik. Siapa emang? Banyak jebolan liga siapa yang nggak kenal. <tuk> <tuk> <tuk> ah, Bang nyanyiin apa? Itu kan lagi dengerin suara Bang Zidan juga. Aku lagi kurang kip suaranya. Kayak... Aa uh, uh, sama tahu kok kita punya persamaan ya jalan Ada Paul lagi kok kayak gimana gitu lihat kalian ya hmm cute katanya cute eh hey, aku, Kasiden aku, aku, dia aku, aku. baru keluar baru, baru, baru, baru apa Apa nih kan yang kau mau bilang iya Dipermadani ada katanya challenge-nya dia, iya, agak-agak ke kan? Itu cengkoknya iya, Kay kayak itu kayak arah parapan gitu ya. Sebenarnya kayu deh, kayaknya ke gayo deh. Ah, mungkin aku gak tahu tuh. Ke... coba mana kap kapal? mana? kapal? mana deh? Apa aja deh? kasih Kazidan Kak tuh GBL banget loh. Hah? Gue. Kazidan tuh GBL. Apa tuh? Ganteng banget loh. Siapa yang bilang? Hmm, hmm siapa ya? Karena aku Mas... tadi yang bilang. Oh, masih percaya modal filter kayak gini ganteng? jangan ngelawaklah <tuh> mana udah udah dinaikin dia Emang dia itu bisa diajak live bareng Jidan promoin lagu kamu aku story kamu aku udah DMH gitu dia um, gimana ya ini aku ngelakuin ke Jidannya gimana jawabnya gimana aku bisa jawab dengan pertanyaan yang gak jawab jelas <tuh> nanti nanti ganti ganti ganti ganti ganti ganti ah os banget deh oke okay, aku putir oke Bahasa tahu dengan aja biar berombak ntar kutuan lah ngekali ya, kamu kan kalau basa ntar dia pengap gitu loh hmm, ngapain aja Aku tuh kalau habis mandi kucir biar rambutnya bomb um kayak apa ya? Bergelombang-ombang, berombak. Udah. Dapat lagi. Apa yang memutih? Yang memutih. Aku aku itu akan sidang. Oh mungkin tadi di Dapat merubah bui Yang mutiri uh, Memangnya dipermadani Lagi uh, Seperti Bintang uh, Yang kau ucap uh, Dalam janji Kita as Aku titipkan Dia lanjutkan Perjuanganku bahagia Bahagiakan dia Kau sayangi dia seperti ku menyanyainya, asyik. Keklaskan dia, tak pantas ku bisa dengannya, kan ku terima dengan lapang dada. Aku bukan sabar, bukan jodohnya sabar. Sabar, oh diganti. Aku pasti jodohnya asik. <laughs> Paul dicuekin, no. Katanya ketemuan dong, kata Paul. Ketemuan, ketemuan dong, eh. Iya, ketemuan dong. Wah, Jazzy kenapa jadi duri-duri? Jazzy -Duri? <laughs> jadi duri-duri? <laughs> kenapa sih Jazzy jadi duri-duri? Tuh -Duri? saya nggak terlatih lagi. Dulu. Gokil, gokil. Maaf ya, aku nggak mengabaikan kamu. Aku juga tidak merasa terabaikan, Asik. Satu aja yang ingin kamu tahu, sesibuk apapun aku, aku pasti mengingat kamu. Aku pikir mau bilang gini, satu aja yang perlu kamu tahu, sesibuk apapun aku, aku tetap lupain kamu. Aku pikir mau bilang kayak gitu. Oh, oh ka katanya Kak. Katanya Kaziran juga bisa lagu India. Coba <laughs> coba coba coba. Kalau naho kalau nang. Gak pede aku. Aku takut salah ini ya enggak apa, kan belajar aku juga selalu agak salah-salah aku malu malu banget tuh <laughs> malu kok gitu sih aku pengen kamu eh kamu bisa nyanyi lagi apa Manda... ah, cuci Elfida tujhe Dutti ta'ke Mehna Sapr yate yeah. yeah. tera yeah. Tera yeah. sata oh. tera Tujji jena hai Mehre dhe Bula dhe na tujhe apalagi nah. aku enggak tahu ya enggak terlalu tahu sekarang kamu lebih suka itu ya lagu-lagu India emang dari dulu suka India sebenarnya cuma kalau yang fanatik banget baru sekarang oh sefanatik sekarang itu baru sekarang baru ya Baru setahun gitu. Oh, aku punya oh. lagunya buat kak... Buat kak... Zidan. Mera oh. dil <tuh> Kitna तुमसे करता है पर सामने जाओ तो Aduh, seraknya suaraku Aduh, versi indonesianya Yang di Indosiar tuh Indahnya bulan Tak seilas Matamu <laughs> Gimana matanya? Enggak Manis madu Tak semanis Manis nyungmu Belangan... Belanganmu pandanganmu belanganmu? Pandanganmu dong Pandanganmu menembus bukan itu memandangmu menembus jantungku belayanmu menghantarkan tubuhku bersama kasih kebahagiaan bersamamu kasih aku damai hanya dirimu di hati ini okay. Sayangku, ayang Asik cinta Asik Malam <laughs> Pengen banget duet Doain ya, mudah-mudahan ada rezeki Bisa collab sama Kak dan. <laughs> kalau rezeki nama insya Allah enggak kemana kalau ya rezeki enggak bakal ya. kalau jodoh juga enggak bakal kemana eh asik ya. jodoh juga mau lari kemana pun kalau memang jodoh ya tetap aja ketemu bisa bisa ya, bisa tem... bisa diatur <laughs> ah gede cuman orang bugis nih bisa nih indian maharna woi oh, Emang Katali. Bugis ya? hmm? bisa, ya? Bugis kan? Putri. Iya dong. Anak togi, darahogi. Eh. Asli ogi. Berapa kira-kira kalau semisal ditanya berapa maharta? Datang ke rumah tanya ke sama eh, orang tua. <tuh> Tapi saya tidak punya orang tua sih deh Kakak nggak tahu ya. Aku udah nggak punya mama sama bapak. Ah, maaf apa ya maaf apa, apa kan nggak tahu oke okay. mm. nanti aku bakal, nanti aku bakal berusaha buat gue Asik. <laughs> mudah-mudahan mudah-mudahan kamu adalah sosok yang bisa menjagaku sama seperti orang tua aku menjagaku asik Nah, jika, kayak, <laughs> <itu indosiar. laughs> kayak dialog indosiar maaf ya putaku, enggak tahu lho baru tahu enggak apa-apa lho, kan enggak tahu. tahu apa? sekarang sama siapa? sekarang sama adikku, terus ada oh. alhamdulillah banyak kak, kak, kak aku, buka, aku kan sembilan bersaudara banyak. Alhamdulillah. Banyak jid salat. Ya Allah. Iya. Alhamdulillah ada yang jagain apalagi kalau bisa dijagain sama kamu. Mantap, Bisa mi jaga Bisa mi dijaga? Bisa mi dijaga. Bisa sampai menikah, eh. Asik gelap Bang kok gue sampai batuk saya ini. Kira -kira ini kenapa jadi bucin sih okay. Okay, ini canda-canda aja guys ya kita ngalir aja candaannya soalnya putri ini mancing terus kayaknya dalam ah. bantu nah, ya. dari saya itu kakak loh ah, ya udah aku yang salah aku yang mancing kamu bucin iya kan cowok kan selalu salah cewek selalu benar hmm, ya, ya ya kamu ngebucin kamu ngebucin ya aku temenin kamu ngebucin sampai ah. perumah apa apa kanan ah. <laughs> iya nggak oh, boleh, air lurus, itu bisa itu Lungur. itu. Iya eh, rencana hari ini mau kemana aja put selain di senayan? Hari hari ini aku launching produk aku terus ah? eh, jadi alhamdulillah ada program dan putri jadi hostnya. Oh program KB nah, terus... eh eh ya, <laughs> udah itu aja habis itu pulang uh, pengen muter-muter Senayan sih tadinya cuma nggak tahu tergantung moodnya nanti di sini aja aku di sini ya mas cewek yang yang puri nasi nggak <laughs> ya, Senayan janjiannya di mana bu ah, Kat dise naen aja, kenan Siti. Sini sini. sama. Kalau kamu jangan-jangan ke dimana Daerah tempat aja. Makan sate Senayan aja. Jangan. Soalnya rame berdua aja. Enggak uh, boleh berdua-berdua nanti ketiganya setan. Ah, ya, Ayuhnya, kode kita kita makan ini aja tengkleng unta apa itu aduh apa ini apa itu aku nggak tahu beneran Tengkleng nggak tahu. Kamu tahu hati ayam enggak Nggak tahu, aku taunya hati kamu. Hatiku ah, <tuh> ini angel light. <ay -ay. tuh> ah, di... ya Allah. Ukuranmu. Hmm. Putri jago ini, ini curiga buaya spesies. Mana ya? Saya bun buaya versi perempuan buaya ini ini susahnya kalau buaya betina kalau mengol darat modelnya kayak gini nih. Ulele. Enggak tapi jujur loh sahabat aku di kampung siapa tuh namanya Emma mirip mirip menurut aku ya cara menang aku kamu tuh mirip sama sahabat aku yang namanya Irma Octavioza eh Irma Octavia mirip banget dari mata alis juga apa ya hidung sama pas kamu senyum atau kenapa mutka senyum kamu temut banget ini kalau misalkan buaya jantan nih kalau ke kalau mendarat di darat ini kalau mendarat di darat eh gimana tuh kalau mendarat di darat begini modelannya mendarat di darat makanya nah, di danat, eh ya sih ya juga sih eh but ah parah but abuk guys jangan baper jangan baper dong ini kan kita bercanda bercanda ya, kalau kalian baper ini. sih aku aja nggak baper eh kita guyonan aja guyonan guyonan gini tapi kalau mau serius juga nggak apa-apa ya put ya ya namanya jalan Tuhan jalan takdir kan <laughs> ya yeah, put <tuh> Aduh. Pokoknya doain ya mudah-mudahan aku bisa collab sama Kazidan, apalagi kalau Kazidan nyanyiin dia. Ush. Aku pengen kamu tuh nyanyi lagu ini bareng aku. Apa? Dengar ya. Ini mewakili perasaan Apa? aku ke kamu. Asik. Ya Allah, Kazidan bucin banget deh kayaknya. Fix fix Kazidan bucin. Aku apa? Tagu apa lo? Dengar. Lebau. Ayo lagu ini spesial bagian ini spesial buat putri Apa aku, Apa aku Saat kau ada masalah. jangan ngelamun, jangan baca komentar orang, itu kakak yang nyanyi, ya? bukan orang. ya kan nanya dong kan nggak ngelihat tipisnya, jadi kagak tahu. masa kamu nggak puas sama suara aku, gimana sama perasaan? nyanyi. dan bawa Om Malik, Om Malik kerangga ya. Judul judulnya salah ya. Guys, kenapa sih kalian tuh kalau misalkan sedikit? Uh, aku dekat sama siapa gitu terus dibilangnya uh, ini apa ngelupain Wah, ya. si ini ngelupain si ini ngelupain si itu apaan ya. si ampun bentar satu aja pacar kamu berapa sih makanya uh, jangan ini deh jangan Banyakan pacar lupa Yang mana? tuh kan makanya gimana ini Itu motor dilarang. Aku udah sampai di kantor aku. Hmm. Doain ya. Doaku itu selalu menyertai kamu. Ace, selebel. Petel petel. Ini susahnya buaya. Buaya sama buaya kena nih. Mati kau di bawah aja Oke, Dek Zidan nah, Nanti kita berkabar Semoga berkah, sehat selalu. Oke, amin. Dadah. Assalamualaikum. <laughs> jadi tadi itu Putri dia lagi ini bersabar lihat putri Oke mungkin itu aja aku mau lanjut dulu Tadah. Assalamualaikum